Oke, Seperti Dinger, yuk! Ichra ke tinggi murah pun paham. Triacreatif, feeling tinggi, Mama Sophie, Mama Flowey, Abang Lintik. Musik: Seperti Dinger. Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Musik: Musuh namu budaya. sebelumnya tinggal kali ini saya akan coba uh, tester ya. Tembakau flavor aroma. di kalau kemarin saya coba aroma teh sekarang saya coba tembakau uh, flavor aroma. Apa ini? Uh, melon. Melon. masaknya jamur setengah on sudah, kita akan coba kira-kira bagaimana -kira, virus raciannya, mixnya, campurannya, seperti apa rasanya? Kali ini saya akan coba eh, melinting ya ini tembakau aroma rasa melon melon dari Macuay kemasan setengah on tepat tingginya. menggunakan map replika Daniel ini ya, dengan, ya, alat handler ukuran regler ya Ini, ini. dalam satu asap asap kita asap tinggi paling nengar jadi saya akan coba bakar ini rokok ini, jadinya yang uh, tadi yang, yang rasa melon Oke, ini, seperti ini. Lom -lom. Lati -lati. rasanya seperti apa kita bakar dulu, lom -lom. untuk dibakar kita kopi dulu kopi mix dengan asap kebakau yang dengan Dewi seperti terlalu apa ya tidak terlalu dingin sedang kalau uh. mempertahankan pribadi harum melon Ehh. wangi wangi melon Hai, oh, wow, sepaling dengar, hai, sepaling air. kami melakukan buatan pabrik? Dirasa aroma kualitas tidak kalah dengan lokomotifnya. Yuk, sudah ke tiga, hemat orang gemar. Mudah-mudahan toko tiga semakin tinggi oleh masyarakat. Hari kaya ya dengan berbagai macam tembakau jenis yang ada ada tembakau balian mereka semua mereka sudah meraciknya membuat sebanyak apa kita tinggal menikmati saja ada tembakau original masing-masing daerah punya tembakau jika sendiri ada tembakau bali ada balot tembakau gayo ada tembakau rinti ada tembakau masing-masing daerah memiliki tembakau masing-masing Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek hidupin lagi. Terima. Wow.